sebesar jempol kaki namun ada juga yang sebesar ini sebesar ini jadi ini kurang lebih dari tumbuh sudah sekitar 4 bulan jadi besarnya seperti ini segini ini dari bibit kata Mini 1000 ab Terima kasih Sahabat orang semuanya Ini tanaman saya tidak begitu banyak, banyak Sekitar luas 200 meter persegi Ini pertumbuhannya Ini kotaknya Alhamdulillah sudah Mulai tumbuh besar Semoga bisa untuk bibit musim depan. Ini di, di setiap tangkainya ada tumbuh katak. Ini yang kata besar, ini katak super. Ini masih bisa besar lagi. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini masih banyak dari setiap pohon. Mungkin antara... 4 sampai 10 kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bahkan ini ada yang 11 kata untuk satu pohonnya Tapi ada juga yang hanya empat kata 1, 2, 3, 4 Demikian review saya hari ini rekan-rekan untuk pertumbuhan katak saya, untuk porang saya dari bibit katak mini 1000 up dua musim ini. Terima kasih. Semoga tahun ini harganya bisa kembali seperti tahun tahun dulu. Ini juga ada nyampat ini. Satu, dua, tiga, empat. Jadi tergantung. Besar kecilnya pohon dan banyaknya tangkai yang ada di daun untuk tumbuh katanya. Terima kasih rekan-rekan, semoga petani kurang semakin saya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.